maka jalur pintas untuk mengatasi itu, cuma puasa. Jadi, puasa itu bekamnya setan. Jadi, hijamahnya syahatin, puasa. Hijamahnya darah, buang darahnya. Maka, bapak-bapak yang kolesterol, kalau mau hijamah, kurangi dulu konsumsi obat pengencer darah. ya Minum jamu yang dianjurkan oleh ahli herbal baru. Dibuang pak, itu cuma bisa dibuang, nggak bisa apa-apain. Ngapain darah disimpan-simpan di badan kalau kotor? Buang aja. Maka Nabi Alaihi Wasallam Ketika dimyaratkan ke langit, beliau dispesani oleh Jibril, hei Muhammad eh, tajir. hei Muhammad berbekam berbekamlah. Coba amalkan pak sunnah ini. Nanti punggungnya yang berat-berat itu, kepala yang sakit-sakit itu, ini tanda kolesterol kan beratnya di sini.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 Ngapain darah disimpan-simpan di badan kalau kotor? Buang aja. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika dimi'radkan ke langit, beliau dipesannya oleh Jibril, "Hai hey Muhammad eh tajim Hai hey Muhammad berhijamah lah angka. Berbekamlah. Coba amalkan Pak Sunnah ini. Nanti punggungnya yang berat-berat itu, kepala yang sakit-sakit itu, ini tanda kolesterol kan beratnya di sini. Kalau orang stres di sini, Pak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 Dicabut-cabut gitu, darahnya tidak ada. Pijit kan tidak ada, kalkun tur ada. Mereka mainnya ngobatin darah. Kalau kita jalur pintas, buang darahnya sama. Assalamualaikum, hijau syayatin. Jadi, ini boleh kita sebut sebagai sebuah istilah. Puasa itu hijamah, mengeluarkan syaitan, melemahkan syaitan. Ya, mau nggak ngelumain syaitan? Ya kalau nggak sempat Senin-Kemis puasa Daud minimal puasa tiga hari dalam sebulan Ya jatah badan itu Pak <tuh>